apa apa kak kaki beliin beliin tiap langgan pusat satu-satu gitu ayo nerek kayak mantanku el el nyawaku pani mantanmu coba menjadi happy tanpa bunga di hmm, beliau pakai profil 500.000 sebulan buat paket ini emang kali 500.000 sebulan ganti-ganti Wifi aja Wifi apa gitu kan soalnya itu kayak sabang-sabang lagi gitu, ya disini aja ikonnya aja ini hubung kayak net kan gitu kok kalau yang ini Lemot cantik itu kan bisa Bapak. sih, IP112, loh, kan, Menghapus fotonya, galeriku, foto. Imut, siang. Lap- lapet lap- lap- lap- lap- lap- lap- lap- lap- Selamat sini, bikin es masih saja. imutku Ini Kak Kafi, makasih. kok malam tolong kamu. Oh, Mulai bosku. Jorok kawo, Kak Kafi. Tidak ya, selalu lancar terus rezekinya. Amin.